Bahkan untuk sahabat-sahabat Majendeta SKT, bahwasanya kondisi saat ini di Desa Pulau Manan. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Salallahu Ala Muhammed Salallahu Alaihi Wasallam Salallahu Alaihi Wasallam Salallahu Alaihi Wasallam Anta Samsun, Anta Baderun, Anta Bumpa Kami informasikan untuk sahabat-sahabat wartan beta sampaikan bahwasanya kondisi saat ini di Desa Pulau di Kecamatan Hipu Kabupaten Baralangon air terus masuk kiriman dari matah asai. kondisi seperti ini kiriman oh, demikian informasi disampaikan salam dari musik terima kasih Allahumma